Kita akan lihat satu persatu, tapi sebelum itu di bawah sini ada dua pertanyaan. Pertama kita diminta untuk menambahkan resources ini di router, dan kemudian kita diminta untuk update repository dengan migrate. Kita lakukan yang pertama dulu. Dan di sini kita tambahkan resources. Nah resources ini adalah versi singkat dari misalkan get post gitu ya. Kemudian ada post, misalkan post new dan lain-lain ya, cara nya udah dibanding oleh si resources ini. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita mix PHX routes, di sini routes-nya akan bertambah lebih dari empat lah ya, lebih dari empat karena beberapa, ada dua kali. Jadi misalkan di sini nah ini post pet get post dia langsung larinya ke post controller index. Kemudian kalau edit dia akan larinya ke post controller edit. Nah berikutnya kita akan melihat modelnya di entries. Di sini ada nah di sini sekarang udah ada kreasi dev entries ada post nah ini adalah skemanya ini adalah field fieldnya misalkan di sini uploadnya saya mau tambahin default defaultnya adalah nol upload pertama gitu ya kemudian di bawah sini ada fungsi chainset ya chainset ini nanti kita akan bahas tapi intinya adalah chainset ini adalah sebuah fungsi yang memastikan bahwa validasi validasi sudah dilakukan di sisi eh phoenix sebelum di commit ke database ya. Nah, dalam hal ini saya hanya mau yang required. Required ini adalah yang harus ada yaitu title aja, yang lain biarin kosong enggak apa-apa gitu ya. Sekarang kita akan buka file migrationnya. nya Di sini sudah di generate juga di pref repo kemudian migration. Di sini sudah ada untuk table post dia butuh title, URL, body dan lain-lain dan art code kita bisa tambahkan juga sama seperti yang tadi yaitu Uh, default 0. Kita bisa gunakan perintah mix uh, ecto. Di sini sekarang udah pakai ecto, bukan phoenix lagi uh, migration. Kita lihat uh, status migrationnya sekarang kosong, ya masih down, artinya belum di commit ke database. Dan kalau kita migrate dan migrationnya sudah up.